Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia pastinya Dari Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dan kabar baik seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di pagi hari ini Kita tentunya keunggahan tabloid Novel ofisial Ini mengabarkan soal Lesti dan Rizky Bilar, bersahabat ya Ternyata... Di sini ada kunci rahasia rumah tangga harmonis dari Lesti Bilar Meski pernikahan baru seumur jagung, Lesti Bilar bongkar rahasia rumah tangga harmonis Kuncinya sebelum tidur, nih persahabat ya Kita simak di slide berikutnya Pernikahan Lesti Gejora dan Rizky Bilar memang baru terjalin Namun keharmonisan, keromantisan keduanya sukses bikin siapa saja iri Demi mewujudkannya, Lesti dan Bila ternyata memiliki usaha agar tetap harmonis. Wow, kira-kira apa nih bijak ya kita simak? Kalau dari saya sih, penting ya sebuah komunikasi. Kunci sebuah hubungan itu adalah komunikasi, kata Rizky Bilar, dikutip dari sosok. id. beta, ya. kita lihat juga ke slide berikutnya. Kita setiap malam selalu agendakan untuk deep talk atau Pilau, tatlah sebelum tidur kita ngobrol, kita diskusi apa nih, besok rencana kita apa, atau evaluasi dari apa yang terjadi sebelumnya, ucap Bilar. Kita lihat juga persahabat ya, ke slide berikutnya, apa yang terjadi hari ini, apa yang bikin pasangan kita nggak nyaman. Kita kalau ada ribut kecil ya, kita ingin langsung selesaikan, nggak ingin berlarut-larut tuh, persahabat ya. Ini tentunya kunci. Keluarga atau rumah tangga tetap harmonis dari Leslie dan Skibilar. Semuanya persahabat ya. Tentunya harus dikomunikasikan. Masya Allah banget ya. Ini juga salah satu contoh dan mudah-mudahan menginspirasi untuk banyak orang. Kita simpan juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan di tabloid novo official. Pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar selalu jadi sorotan. Sebab meski masih muda, keduanya sama-sama bersikap dewasa hingga selalu terlihat harmonis. Namun keharmonisan keduanya bukan tanpa usaha loh. Ada satu hal yang wajib dilakukan keduanya sebelum tidur. Penasaran tuh, persahabat ya? Tentunya mereka melakukannya dengan komunikasi setiap harinya, Masya Allah, luar biasa. Dan persahabat ya, di sini juga kita lihat. Diunggah Bang Bobby Suarez kemarin ternyata main ke tempatnya Leslar, Lesti dan Bilar Terpantau tuh Bang Deddy sedang main biliar bersabat ya bersama Bang Yudi Revan Masya Allah banget ya kakak-kakak dari Rizky Bilar ini bersilaturahmi ke rumah Leslar Masya Allah kita bangga, kita bahagia sekali melihat keakraban dari saudara-saudaranya Papa Bilar Mudah-mudahan tetap harmonis dan selalu terjalin dengan baik Untuk berikutnya persahabat ya Biar nggak serius-serius amat nih Bang Min akan kasih kejutan spesial Untuk warga Konoha Momen dimana Papa Bilar terjatuh Di persahabat ya saat di Cianjur Terpleset tuh Aduh cute banget ya Sampai Muda Lesti aja ngakak melihat Papa Bilar terjatuh ya <laughs> Untuk sahabat Leslar yang pada penasaran Pas lihat Papa Bilar terpleset jatuh Ini dia nih persahabat ya Biar Tentunya kita semuanya ngakak bahagia, biar gak serius-serius amat persahabatnya. Masya Allah, mudah-mudahan tetap semangat untuk streaming, vlog-vlog terbaru dari Leslar Entertainment. Momen ini pun persahabat diunggah oleh akun stand underscore Leslar. Ada kalimat caption yang dituliskan. Assalamualaikum, selamat pagi Maaf ya guys, pagi-paginya diawali Sama yang ngakak-ngakak Kenapa lu ngap, mau punya adik Apa mau ngasih adik nih ke abang El? Wow <gifat> Apa mungkin abang L Mempunyai adik baru, aduh mudah-mudahan Saja di apapun itu Kita doakan yang terbaik Banyak juga tanggapan komentar yang diberikan Dari Galuh Keller Mengatakan Waalaikumsalam curiga sama abang ilmu adian Kirain papa bi udah nikah maajuk Ternyata ya masih jatuh-jatuh katanya tuh ya Sambil emot ketawa nih dari sahabat leslar Masya Allah bikin ngakak bikin senyum Pokoknya happy sekali Hari ini selalu ada aja Cidukan-cidukan manja dari idola kesayangan kita Berikutnya sahabat kita mampir keunggani kan kanurul Semalam nih sahabat ya Masya Allah Ternyata keluarga besar dari Medan ini baru datang Silaturahmi ke rumah Bintaro Ini persahabatnya Ibu Rosmala Dewi Wow, perkumpulan keluarga ini yang membuat kita adem banget ya Alhamdulillah Silaturahmi tetap terjaga dengan baik Semoga keluarga besar Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Untuk berikutnya persahabat ya Mengenai info soal haji Alhamdulillah persahabatnya Bapak Bilar juga menanggapinya dengan lugas, Masya Allah, mudah-mudahan keberangkatan haji nanti diberikan kelancaran, kesuksesan, kemudahan dan kita selalu mendoakan yang terbaik apapun itu buat Lesti dan Rizky Bilar kita juga masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat berikutnya